Oke, okay, kembali lagi, teman-teman. Di sini, kali ini kita akan mencoba notifications, ya. Jadi yang akan saya lakukan di sini adalah hmm, saya ingin membatasi jumlah lompatan dari karakter ini. Yang misalkan kita kasih angka 5 begitu, ya. Kemudian, apabila lompatannya habis, maka player harus menunggu sekian menit atau sekian detik terserah nanti kita mau bikin seperti apa. Agar lompatannya kembali kuota lompatannya kembali seperti semula dan jika itu terjadi maka sistem akan memberi notifikasi kepada user agar uh, agar user bisa bermain kembali. Nah oleh karena itu uh, pertama-tama kita akan uh, matikan dulu astro handler yang ya kita pakai untuk accelerometer membaca accelerometer kita matikan dulu scriptnya kemudian di game handlernya kita hidupkan player input dan game handler. Mari kita coba jalankan di emulator Oh ya, sebentar Oke, okay, baik teman-teman Anda klik game handlernya kemudian di bagian event gesture, coba dilihat uh, uh, ada beberapa callback function yang yang masih kosong nih ya kita kita lihat ya masih kosong ya pertama kita lihat yang first finger ini kita akan uh, assign on first finger yang second finger lakukan yang sama oke okay. on uh, second finger ya nih ya yeah, second finger kemudian second finger contact kita lakukan yang sama kemudian di finger contact kalau memang punya Anda sudah lengkap tidak perlu diubah-ubah ya jadi entah kenapa ini hilang semua, jadi saya terpaksa harus re-assign lagi oke okay. oke, okay, nah ini ya jadi kita bisa swipe untuk melakukan jumping atau moving, nah ini akan kita hitung ya pembatannya setiap kali swipe eh, dengan pembatasan 5 kali ya. Nah karena itu kalian buka game handlernya, kemudian kita tambahkan kuota gitu ya swipe kuota integer aja. Misalkan di sini ya private integer swipe kuota dengan 5 Nah Kapan berkurang? Ya, swipe kuota akan berkurang setiap kali kita melakukan swiping. Ya, dari di sini di, di fungsi on first single contact, kita akan kurangin gitu ya. Swipe kuota, min Kemudian, langsung um, saja kita akan checking if swipe kuota dari ini ya. Uh, kita cek apakah swipe kuotanya masih available, lebih besar dari 0. Maka boleh swiping, ya. boleh um, apa namanya, menjalankan aksi swipe. Entah walk atau jump. Nah, namun kalau um, sama dengan 0, maka kita tidak bisa lompat lagi. ya Tidak bisa jump, tidak bisa lompat lagi. Nah, ini kita simpan dulu. Oke, coba balik ke sini. ya Kita coba jalankan lagi. Mungkin kita perlu menampilkan swipe kuota ya di salah satu debug text yang ada. Supaya user bisa tahu e, sisa berapa lompatannya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, habis ya jadi kuotanya habis oke okay, kita stop kemudian kita punya di bug text ya di bug text 1 2 3 ini ya kita pakailah sebagai informasi um, swipe kuotanya jadi saya akan tampilkan di onstart text di bug dot text sama dengan uh, swipe kuota plus Swipe kuota begini ya. Nah, ini kita akan copy setiap kali kita melakukan swipe di dalam on first finger contact, maka kita update keterangan swipe kuotanya. Oke, okay. jadi kita akan coba run lagi. Oke, okay, play ya swipe. 4, 3, 2, 1 0 ya, habis ya, habis, oke okay. oke, okay, baik lanjutnya kita akan mengimplementasikan notifications yang akan memberitahu ke kepada user eh, bahwa energinya akan penuh kembali, nah, untuk itu kita perlu sebuah package, ya, Anda buka package manager kemudian eh, Anda cari Mobile Notifications, ya ini ya Mobile Notifications install, oke, okay. tunggu beberapa saat, oke, okay. nah sekarang kita siapkan sebuah C# script, create C# script di sini kita beri nama Android Notification, ya. Uh, double klik, oke. Okay. Kemudian, di sini kita akan buat sebuah fungsi: uh, public void schedule notification, dan kita perlu sebuah DateTime time object. Oke, okay. um, ini harus kita import using system nah ini kita beri nama date time seperti ini ya oke okay, uh, langkah berikutnya adalah kita mesti membuat yang namanya android notification channel ya. Uh, oreo ya sejak oreo ke atas uh, untuk membuat notifikasi kita harus membuat channel ya uh, dengan tujuan nanti channel ini bisa diatur sendiri oleh user oke okay, dilewat lewat uh, konfigurasi atau setting smartphone nya untuk membuat Android notification channel, anda bisa uh, begin dulu notification channel Oke, okay, kita coba import using notifications android Ya, yeah. android channel sama dengan new android notification channel dan kalau Anda lihat, di sini langsung kita uh, ciptakan body fungsinya, yakni di sini kita lakukan setting up beberapa hal tentang notification channel ini, ada ID-nya, ada informasi lainnya, icon, dan seterusnya. Oke, okay, pertama adalah ID atau channel ID. Nah, di sini kita siapin sebuah private uh, const string uh, channel ID nah ini ada bebas beri teks apa terserah ya seperti ini oke kemudian kita masukkan ke dalam sini ya uh, selain ID kita juga perlu uh, apa namanya description dan name dulu ya name dulu nah ini ada bebas beri beri nama channelnya sini saya kasih nama notification channel Kemudian anda bisa beri informasi lain seperti ya jangan lupa koma ya description kemudian importance untuk mengindikasikan seberapa uh, seberapa pentingnya pentingkah ya channel yang kita buat ini. Oke okay, lang langkah selanjutnya adalah kita mendaftarkan channel ini ke Android Notification Center. Dot uh, register Notification Channel kemudian objek Android Channel ini kita masukkan ke dalam sini untuk mendaftarkan channel yang baru saja kita buat. Oke, okay, nah setelah kita punya sebuah channel dan kita sudah registrasikan, sekarang saatnya kita membuat objek. Android notifications ya kita mulai dengan Android notifications ya Android notifications sama dengan new Android notifications kurung buka kurung kurawal tutup nah yang kita buat ini mirip sepertinya di atas ya uh, kita konfigur dulu nya itu bakal seperti apa misalkan title ya kita bisa kasih um, Swipe, recharge. Yes, ya, swipe, swipe, recharge, gitu ya. Kemudian tunggu ini kenapa kok error ya, Oke, okay. uh, ini kita kita perbaiki dulu, teman-teman ya, karena ini bentrok ya. Android notifications yang kita tuliskan di sini uh, Menggunakan Bukan menggunakan package yang kita sudah punya ya Yang kita sudah kita import Jadi Ini kita ubah ya Menjadi united.android Sorry uh, Notifications Android Kemudian Android notifications ya, Agak panjang di sini Kemudian kita akan Kopas Untuk bagian yang ini Okay. United Notifications uh, Android Android Notifications Nah, kita lanjutkan tadi Title sama dengan um, Swipe Recharge Koma Apalagi ya Text uh, Your Swipe Kuota Yes, a Vint come back come back and play, play now kemudian kita bisa tambahkan small icon default large icon default Kemudian ada satu lagi, yakni fire time. Fire time ini, uh, dia butuh date time. Kapan notification channel ini, ini mau dijalankan, ya, di launching. Nah, ini um, supaya fleksibel dengan fungsi yang kita sudah buat ini, maka kita masukkan date time ini ke dalam sini. Ya. Jadi, nanti terserah penggunaannya, kita bisa masukkan uh, date time ke dalam fungsi ini, kemudian dimasukkan ke dalam notification sini, Agar tercipta notifications yang lebih fleksibel, ya. Boleh bagian yang akhir adalah mem memasang, ya. Channel ini, eh, sorry, notification ini agar didaftarkan ke notification center. Uh, register, sorry, send notifications. Ada dua parameter, yakni uh, notificationnya apa, yakni Android notifications. Yang ini, ya, teman-teman, ya. Kemudian, channel ID-nya apa? kita sudah punya channel id android channel seperti ini sebentar ini sepertinya dia minta string oke okay, kalau begitu kita masukkan yang channel id nah seperti ini ya jadi saya ulangi kembali ya kita punya sebuah fungsi schedule notifications yang uh, punya date time di dalamnya langkah pertama adalah membuat notification channel mendaftarkannya ke notification center kemudian kita buat notificationsnya. Sebenarnya ada title text, kemudian ada fire time. Fire time ini untuk menyatakan kapan jam berapa, menit ke berapa ya, uh, notifikationsnya ini akan ditampilkan. Kemudian kita register juga notification yang kita sudah buat ke dalam background service sehingga nanti akan dihandle oleh OS. Oke. Okay. Oke. Okay. Uh, kita kembali ke ini ya, ke sini. Kemudian kita harus ya Android notifications ini ke Game Handler mungkin ya. Kita cantokan ke Game Handler. Oke, okay, Game handler sudah ada. Kemudian, um, kita harus bisa memanggil fungsi yang ada di dalam Game Handler ini. Uh, sorry, di Android Notifications ini. Agar kita bisa uh, jalankan ya. pertama tama Oke, okay, teman-teman, um, ada sesuatu yang harus diperbaiki dulu, teman-teman, ya. Jadi sebaiknya anda jangan menggunakan class yang bernama Android Notifications karena itu nanti akan menyebabkan bentrok dengan library dan package yang kita sudah yang sudah dimiliki oleh Unity. Oleh karena itu untuk Android Notification script di sini kalian rename dulu, ya diberi handler di belakangnya, handler, oke, okay. Android Notification Handler. Tunggu beberapa saat. Kalau sudah selesai, nah, Anda masuk ke Android Notification Handler, nama kelasnya juga diberi handler. Oke, okay. nah, kalau sudah ini yang menyebabkan tadi kita unitinya bingung, ya, kita pakai uh, nama kelas yang sama sehingga uh, sebenarnya sudah tidak diperlukan menambahkan ini. Oke. Okay balik lagi ke game handler, anda buka game handler. di sini kita buat serialas field private not uh, android notification handler android notification handler. nah seperti ini uh, tujuannya adalah agar kita bisa memanggil fungsi yang ada di handler tadi. Saya kasih contoh sebentar, misalkan di bagian start sini ya, kita coba uh, panggil apa itu schedule notifications. Ya, seperti ini nanti, dan di dalam schedule notification ini kita akan passing kan date time-nya. Tapi sebelum ini bisa digunakan, ingat, Anda mesti assign dulu di Unity, Anda klik dulu ke game handler-nya. Oke. Okay nah berarti kan di dalam Game Handler Property ada sebuah property Android Notifications ya dia minta scriptnya Android Notifications Handler ya dan kita siapkan di sini kita drag and drop Android Notification Handler ke dalam sini oke sebentar. ini Game Handlernya saya pilih oke terus oke oh ya bikin objeknya dulu ya jadi kalian klik, klik kanan klik Empty Object Android Notification Notification Handler ya di objek kosong yang ini kita drag and drop Android Notification Handler scriptnya ya seperti yang ada di sini kemudian baru kita bisa pakai ke dalam Game Handler kita anda pakai Handlernya di drag Android Notification Handler dari hierarki ke dalam sini nah oke okay, simpan lalu um, kita buka Game Handler-nya dan kita bisa memanggil schedule notification function-nya melalui Game Handler ini ya melalui objek Android Notification Handler ini. Nah, kapan kita summon atau kita panggil notifikasinya pada saat uh, kuotanya me habis ya, pada saat kuotanya menunjukkan angka nol. If swipe kuota sama dengan sama dengan nol maka kita akan men-trigger send schedule notification dengan date time yang kita sudah siapkan nah date time gimana cara ngisinya oke okay. cara tercepat dan terpudah adalah menggunakan uh, date time the now oke okay, sebentar ini dar ya kita tulis di sini dulu date time Uh, kita import using system, oke. Okay. now. dot add. anda bisa menambahkan days, hour, milliseconds, minutes, seconds ya terserah. jadi sebagai contoh kalau saya tulis seperti ini, ya. date time now. dot add minutes. dia akan beritankan sebuah objek date time satu menit ke depan. ya. jadi kita simpan uh, for one minute from now from now ya yeah. 1 minute from now kemudian kita pasingkan ke sini. Oke, okay. selesai ya. Yeah. Jadi artinya apabila swipe kuotanya habis 0, maka um, apa namanya? Date time nya akan uh, apa namanya? akan ditampilkan di set 1 menit kemudian kemudian diset sebagai notifikasi nah, seperti itu teman. oke, okay. <tuh> saatnya dicoba yang harus diperhatikan adalah sebenarnya kuotanya tidak benar-benar kita uh, kurangkan ya tidak benar-benar kita tambah setelah satu menit uh, melainkan ketika um, app-nya dijalankan kuotanya habis, kemudian uh, app-nya apa namanya ditutup, ya Anda tunggu 1 menit kemudian, nanti akan muncul notifikasi ketika Anda tap, maka app-nya terbuka lagi dan karena direset kembali dari awal, maka swipe kuotanya balik lagi menjadi uh, 5. Ya. Nanti uh, kedepannya depannya Anda bisa beneran beneran um, um, mengecek kuota, swipe kuota berdasarkan date time. Untuk itu Anda mesti menyimpan uh, current date time, ya. date time saat ini ke dalam suatu... File atau player preferences, atau share preferences, kemudian Anda compare dengan date time saat ini. Untuk mendapatkan date time saat ini, ya tentu saja Anda bisa pakai date time.now ya Anda compare nilainya. Oke, okay. nah silakan dicoba uh, di build and run. Oke, okay. uh, coba Anda jalankan kemudian jika. Anda kehabisan kuota, ya. Swipe kuotanya habis nol. Kemudian Anda matikan ya, Anda hilangkan app-nya dari background. Tunggu satu menit, nanti Anda akan mendapatkan uh, notifikasi seperti ini ya, swipe recharge, swipe kuota, swipe recharge keambil now. seperti itu, teman-teman ya. Oke. Okay. Uh, se selamat mencoba ya. Uh, terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan, silakan dikirimkan uh, ke email atau ke Hangout sampai, sampai jumpa lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya